Hari ini aku mau vlog Halon memetik buah ceri dari pohonnya. Hai. Okay. Lihat ini, oh belum merah ini. Ini saya, ini saya. Ini, Wow. Closer, closer. Nih, ini ini ini ini ini closer Done. mari kita petik jadi kalau memetik buah ini itu huh, harus dicek ada enggak apa namanya binatang kecil huh, sebelum kamu melakukan ini Feng. Hai hehehe hehehe I miss Hi. Hi. Persembahanku buat Mbak Vivi yang bercita-cita pengen ke Eropa hanya untuk memetik buah cherry dari pohonnya eh memetik buah ceri, lalu memakannya langsung dari pohonnya tapi harus hati-hati karena banyak hewan kecil Tuh. oh ini belum matang yuk hidar, hidar. <tuh> -hidar> saya Wah ini, mau tak makan aja ya walaupun ada hewannya Yang guys. ready. guys no. oh, Jangan sampai kita ketinggalan oh, was... ah, Maaf ya saya takut ular soalnya Aduh kadang-kadang ini stikino. <laughs> Tuh, ini, ini, ini. Oh my god, kamu harus ke sini, nyong. Aduh, moms, come here to pick up the the the the the, the, the apa nih cherry apa halon? What's halon in English? Raspberry. Oh raspberry. Ini raspberry ini udah dicek cek cek, fuh, fuh, fuh. Mm. <laughs> Ini kemarin udah diambilin sama bocah-bocah. Oh, jadi yeah. kita Inso, agak kehabisan. Neighbors. Wah? Neighbors. We can. Ada yang takut ya menyeberangi halaman tetangga. Jadi katanya aku suruh minggir. Wah, cilik ini. Cilik mentik udah diemplok aja. Hmm. No box, no box. Tita tita tita. Oh ya. Yeah. Tita tita tita. Tita, Tita, Tita, <Sat. tik> tau diri nih. Hmm. Mana lagi? Mana lagi? It's out ya. Nih, nih. oh, ini ada. Serangganya ini udah aman aman aman aman aman hmm hmm hmm hmm Hi, ampun, gede banget beras beras aduh he <laughs> banyak kalau di Indonesia berapa harganya ini? Comic comic Costa Indonesian. Mencari di tempat yang tersembunyi. Nah, baru dapat skin. Gimana nih, manennya sebanyak ini? Wow. Wow. Kita ambilin ini, gimana ya? Manennya, hmm. tapi aku yang ini gak terlalu suka sih, karena susah makannya karena rasanya tidak terlalu enak dia campur uh. Hmm. Uh. ini namanya Roda Finbar aduh ini bingung sampean gimana cara manennya saking banyaknya oh yoyoy mumpung nggak ada suami kita ke tempatnya tetangga tuh kita panen mama mau panen sementara si kakeknya ngajakin anak muter-muter <laughs> oh ya ya ya suruh ganti popok itu ya. masih banyak jari tapi tersendiri wah ini ada juga seri yang hitam nih Halo kakeknya lagi ngurus bayi suaminya lagi grilling steaknya pin makan malam hahaha <tis> mamaknya main-main di sini dari bawah wah itu dia eh, itu dia <Syukur> <Syukur> <Syukur> ini dia kenapa aku bisik-bisik ya? anaknya padahal jauh takut bangunin oh itu banyak <Syukur> Ya. Yeah. Cuma dapat segini, guys. <laughs> Ranumet farfar. Yang di sini sibuk. Bikin makan malam. Makan malam sayang. You know makan malam is Dinner. Ini Brazilian meat what header Bikannya Pikanya. again Picanha. The S. Ini buntut sapi Kau kau no, Kau atau aku hmm. <laughs> Oh, enak, sep ini juga ada apel, tapi belum waktunya dipanen. Tuh masih cilik-cilik, tuh. La la, uh -oh. la la. Ah nu kommer <laughs> <Okay, I don't. laughs>